Berjumpa lagi dengan Loren Jinar Barber. Welcome to my channel ya guys agar kalian tidak ketinggalan uh, stylish stylishnya Loren Barber. Kali ini Loren Jenar habis memotong gaya rambut undercut guys. Nanti dilihat ya. Tahu ini dengan mas siapa ini? orangnya gendut gendut gimana gitu? Coba nanti lihat guys. Oke, saksikan guys ya sampai selesai oke okay guys ini dia orangnya si endut si unyu Aha, keren guys ini ada garis putih bekas tangkai kacamata guys ya dia biasa pakai kacamata jadi kelihatan bergaris oke okay. perfect guys ini orangnya, eh anaknya biasa kalau potong selalu botak ya, selalu gundul. Tapi kali ini dia minta dipotong antarkan tumben. Oke, okay. kak kelihatan, sebentar-sebentar. dilihat dari dekat. Oh. oke okay, sebentar guys, dicari pencahayaan yang pas ya. Di sini saya menggunakan lampu LED, guys, soalnya tidak kelihatan tadi diperjelas dengan lampu LED ya. Oke, okay, keren. Ini kayak undercut tapi pendek, soalnya yang potong biasanya potongnya cepak, kotak atau gundul gitu biasanya. Ini dengan masih apa ini yang dipotong ini? Masih apa, Mas, mas Gendut? namanya siapa mas? mas Maula. Apa? Maula. Maulana. apa? Oh, iya. Maulana. Maulana Malik Ibrahim katanya nama seorang syekh itu. keren. <laughs> ini. Oke okay, guys, terima kasih telah menyaksikan channelnya Loren. Sukses untuk anda semua para subscribernya Loren Tinar. Good luck. halo guys ini stilisnya Loren yang satu ini guys ini pelanggar lama guys ini tadi lampunya gondrong minta dipotong uh, gaya jankis ya kalau di sini ini kayak jankis nanti guys guysnya diperlihatkan gimana detailnya hasil Loren memotong stylish yang satu ini guys oke okay? Saksikan guys ya dari dekat Oke okay guys Stylist saya yang satu ini memang suka Bergaya dengan gaya potong Selalu dia minta model-model yang terbaru Ini stylistnya Loren Gaya jankis ya guys Coba dilihat Perfect Ini stylish Orangnya memang hitam guys Tapi manis sekali ini Lihat kumisnya Oke okay ya senyum-senyum ya, berani ngomong mas ngomong mas, ngomong, ngomong, ngomong, mas. <laughs> okay. ini pelanggan lama ini guys dimulai dari dulu dia masih sekolah SMP masih kecil sekarang sudah punya anak satu masih tetap gaya-gaya stylistnya selalu minta potong model-model yang terbaru-terbaru dari Lorenz Jenner Barber Mas Loren punya gaya rambut terbaru apa nih gimana nih Oh ya ada aku bilang Lea langsung minta Oke okay. minta dipotong itu gaya Jankis ya model gaya Jankis itu habis ini habis yang belakang segitiga tapi agak naik ya dikit Lihat dari sini segitiga ini juga habis sama kanan dan kiri seimbang Oke okay guys selamat menyaksikan Terima kasih sudah nongkrong di channel channel Jenar Barber Good luck